Halo teman-teman semua, balik lagi di channel motor custom teman-teman ya Kali ini ada motor yang baru selesai kita garap Yaitu Yamaha Scorpio tahun 2006 Full custom Ya, mesin sudah saya rubah jadi twin port Jadi suaranya lebih enak, lebih semi-semi mugi teman-teman ya Nah ini tampilannya teman-teman Lampu depan saya pakai original tiger Sok depan saya pakai bison Ya, ban depan ukuran ring 16-500 Belakang juga sama Shock belakang saya pakai Tiger lama, ya saya bungkus kondom, tepung, saya custom handmade, tangki, saya custom handmade, spakbor handmade, ya teman-teman ini joknya handmade, tutup tangki saya pakai yang kuningan, model drat, jadi aman, ini full step depan, handle gigi, semua custom teman-teman ya, semua motornya ini saya buat custom di bengkel saya handmade, tangki custom, model triumph, ya, semua panel kelistrikan hidup karbu masih original ya kelengkapan original filter segala macam semua masih ada jadi kalau untuk service di dealer aman teman-teman karena kelengkapan original motornya masih ada ya hanya mesin saya rubah menjadi twin port teman-teman nah, ini tampilannya nah ini lampu belakang aftermarket saya buat di samping ya knalpot model BSA nah ini teman, -teman tampilannya Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa langsung pantau ke bengkel kami ya lokasi di Bandar Lampung Double disk depan belakang knalpot model BSA ya nomor WA ada di kolom deskripsi teman-teman tampilan dari sebelah kanan ya. jadi tampilan kanan dan kiri sama teman-teman karena uh, knalpotnya juga twin pot ada di kanan dan ada di kiri ya Oke teman-teman terima kasih kalau ada yang berminat langsung pantau ke lokasi atau chat nomor WA yang ada di deskripsi teman-teman semua